Aku ini gak sakti, aku gak pinter, aku gak berwibawa, gak kemuliaan re. Aku ini mekconcomu, mekbahmulang mbahmu, saya. Jadi saya juga tidak bukan seseorang yang kamu ikuti. Aku renyi gak supaya awakmu melok aku. Aku renyi ini -e awakmu kalau aku melok kanjeng nabi, jelas ya, menurut ya. Tadi awakmu gak melok, aku gak popo aja nih. aku je, kadang-kadang gak mangan. Kau kota eli kau melok gak mangan kan ya. Jadi aku ya gak kepikin kota eli, gak kepikin dua masa, gak kepikin dua konstituen pengaku aku nyalon nyalono awakku tadi Bupati yoga tadi Presiden yoga tadi Menteri yoga aku lapa karek nyalono aku wis duduk calon aku wis aku kok lapa karek nyalono dati apa-apa lah saya aku wis aku iki so, aku terus nopon aku cintakon dan Pak ono sing dodolan lanopo dodolan lanopo ono sing ojek kadang-kadang narkarik -kadang ojek iki jam 11 bengi teko ya ono sing ojek, ono sing tukang las ono sing satpam, ono sing pelayan restoran ya Kak apa-apa, Pondekin apa-apa. Nuseng Lanang, Temenur Weto, Temenur Sekatape Lanang, temen, wedok, si katapel, Yono, Kayon di Malang, Nono Sopo, Mirel, Mirel juga kita terima, Malang, konnekat, terima tak, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, tak terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, terima, Ya. Nek nek terima, ya. terima, Nek ngoyo, iku dicekel tega, nek lang, gak jelas ya. Berarti Angel, kalau jok ngeyek walah tahtagir mandu naga, jangan mengecek atau menghina sesuatu atau makhluk yang engkau pikir lebih rendah dari kamu, karena segala sesuatu itu punya kelebihannya masing-masing. Masih taek iku ya onok ono perlu nih karena dia bisa menjadi rabu untuk menyuburkan tanaman anakmu ya ya. Jadi kongku, nginyek, sopo -sopo. Mari kita belajar untuk mencintai, menghargai, menghormati apa saja yang Allah kasih kepada kita. Ini rey, ya. Nah, saiki, iki wis tengah ngirek. Saiki waktu untuk tanya jawab ya. Terutama mengenai Bojonegoro dan khusus. Oh kelompok dorong ya. Oke, okay. ya Allah lali, ya Allah. Silakan kelompok tiga tadi maju ke depan untuk presentasi. Dan ini puncak ilmu kita adalah kelompok akan presentasi tentang ayat. Al-Jumu'ah ayat 7 ayat 30. Kon ojo no. jangan ada nuansa merendahkan wong samin ya. Karena orang samin itu orang yang sangat konsisten sebenarnya dan jenenge duduk samin Samin itu kan yang pendirinya dulu, Mbah Samen. Mbah Suryo sentiko. sentiko Tapi mereka menyebut kelompoknya adalah Sedulur Sikep. Sedulur Sikep yang di Paconanegara, di Blora maupun di Kudus. Ya terus sikap tadi jangan mendakan mereka mergo, kon gurung karang tanding lah kon kayak dulur telur telur telur sikapiku gurung karang konsisten dengan seperti mereka tadi ayo saling menghargai satu sama lain saling menghormati satu sama lain sehingga diperlukan pembelajaran kepada siapa saja ke kiri kanan depan belakang supaya kita tidak terjebak di dalam kesombongan atau kesembronoan yang akan merugikan hidup kita sendiri silakan Mas Yelmi kelompok silakan pertama silakan kelompok pertama uh teman-teman semua kita akan menyimak penafsiran yang lebih mendalam tentang surat al Jumuah ayat 10 dari ketiga kelompok saya persilakan kelompok yang pertama terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kami dari kelompok satu kelompok malasura akan mempresentasikan dari diskusi kami bertiga tadi dari bagian ba'idha kudiatis salat dan Lalakum la tuh, la tuh, Dari kami semua berdiskusi bahwa faizah kudiatis sholat. Mongko, topos hingga semakoni sholat. Dan lalakum la tuh, maka orang itu beruntung. Dari kami sendiri menganggap bahwasanya seseorang yang melakukan sholat dan benar-benar sholatnya benar dan baik akan hidupnya akan menjadi lebih mudah. Karena seseorang bisa dilihat dari sholatnya. Jika sholatnya itu baik, maka kehidupannya juga baik. Dan yang kedua, rombongan kami menafsirkan dari bagian pangtasiro fil art, yang artinya mongko nyebarno ing dunyo, nyebaro ing fil arti yang dalam bumi. Dan saya di sini adalah pangtasiro fil art itu menyebarkan atau dalam konteks ini adalah mencari sesuatu. Di luar kegiatan sholat, seperti mencari rezeki, mencari judul, atau mencari apalah yang yang berfaedah buat kita. Karena kalau tidak salah, surat ini diturunkan waktu Kanjeng Nabi khutbah Jumat, dan ketika khutbah Jumat itu ada segerombolan pedagang dan jamaahnya keluar. Dan tinggal 12 orang, kalau nggak salah itu, maka diturunkan surat ayat ini maka kesimpulannya adalah dari ayat ini adalah imbuan imbuan agar kita mementingkan surat dari hal-hal yang lain yang ada di dunia ini terima kasih itu dari kelompok saya mahasura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya persilakan Ibu Bati dan Bapak lain kalau menanyakan sesuatu merespon atau menilai atau apapun saja okay. secara spontan langsung monggo kaladah silakan Tinten, Pak. dari uraian kelompok pertama paparan kelompok maha tadi. Ya, saya pikir tadi pertama itu sudah mendekati apa makna dari itu. Cuman eh, tadi kan eh, melengkapi saja mungkin atau mungkin pendapat saya saya tambahkan kalau orang sholatnya tertib itu paling enggak dia tidak dia ingat waktu maka ingat waktu kewajiban maka ibaratnya di saat mereka bekerja dia juga harus ingat kembali pulang dan juga harus pulang dengan uangnya. Kemudian kalau orang kerjanya uh, sholatnya tertib, mungkin dia juga akan disiplin karena begitu ada. Oh saya sudah waktunya sholat. Kemudian mereka langsung melaksanakan uh, tugasnya. Dan kemudian kalau orang menda mudah sholat, biasanya juga akan menda mudah pekerjaan. Itu saja. Aku meletakkan Jo. Ya Oppone Ono wong sambatnya nih. Aku iki sembahyang serkepiritan gak kante. Tapi cik melarat ay. Are are gus senenganenang kali sari. Gampangnya lo nyambut ya apa ini? Respon Ya respon saya itu menurut pribadi saya itu masalah dari pola pikir Pola pikir seseorang Pola pikir seseorang harus kona'ah atau neriman Apa yang diberikan Allah harus kita syukuri Atau kalau gini, kalau ini Oleh Tegak sembahyang Sembayang tujuannya CE SUG Menurut saya boleh Karena saya ya pengen suki. Gue pengen suge nyambut jahe ini sehingga bener lak nge-nuah. Sholatnya itu ke Allah, bahwa karena kamu sholat terus Allah nyugeh awakmu, Alhamdulillah. Tapi tujuannya sholat duduk, okay, tujuannya sholat adalah cek gusti Allah seneng karna'awakmu lak nge-nuah. Itu ya kira-kira nge-nya ya. Terus enak menerek, apa nek sugeh ku mesti, mesti berkah? Belum tentu. Kadang, jadi diurim ku enak no papa terek siji kan, dikee rezeki nomor lurukon kon dicubo nomor telu kon nomor papat kon gak dia Allah. Jadi bahasa Arabnya satu bar berkah rezeki nomor 2 awakmu diuji imtihan ya. Nomor 3 istidrot, awakmu dibombong. Uang tiga suge terus dibombong, ce ke kepreset. Jadi ada orang yang memang disogehno karo Gusti Allah dalam rangka digunggung, nek cara bojonegoro parek. Dilulu, dilulu nomor papat gak diperhatikan, pas oke, pamelarat gak peduli kan gitu. Nah, jadi saiki yang namanya sukses berhasil itu kan belum tentu sama dengan suki. Kita menjadi penguasa atau apapun, kan itu ter tetap tergantung kepada kelengkapan nilai di sekitarnya. Gak